mode AP akses point jadi kabelnya langsung ke LAN langsung ke atas ke atasnya sini, sini ini yang nah yang mounting gua... oke jadi gua pasang di sini arah yang 7 tuj itu di sini sekitar sih titik sini yang bawah itu Oke, selamat siang balik lagi dengan gue Ipang nah kali ini gua akan ngebahas tentang sistem PTP mode ap to client ya guys jadi kita pakai gua pakai tenda 03 yang versi 2 jadi bisa disetting lewat HP ataupun laptop atau counter jadi untuk skemanya kalau mode ap itu harus pakai ini ya aja ya, LAN. Jadi kalian dari sumber wifi-nya itu nyambung pakai kabelan ke POE. Jadi dari modem dari modemnya itu di di ini kabelan terus ke ini ke POE-nya ini PoE -nya yang nah seperti ini. Nah ini menuju ke modem. Oke untuk skemanya langsung saja kita ke skema. Ter, gua gambarin dulu kelebihan untuk mode ap jadi kita dapat bandwidth penuh ya guys Oke jadi enggak kita soalnya kita nggak nangkap Oke ntar gua zoom dulu nah ini dari sumber jaraknya kalau di gua cuma sekitar 350-an meter. Ini rumah gua. Nah, ini tiangnya. Ini roternya. Ini di mode client. Nah, ini ini terserah kalau pakai kabelan mau ditaruh di depan, di belakang atau di depan sini terserah. Soalnya nggak ngaruh juga ya, guys. Jadi taruh sini aja ini router roternya di mode AP access point oke okay, di AP terus kabelan nah ini dari sumber roternya router kalau pakai IndiHome ya router IndiHome lah kabelan nah ini settingan di mode AP untuk kelebihannya settingan di mode AP ini dia bisa mengakses full bandwidth ya terus disebarkan ke ke klien ke router tenda yang ada di rumah kita jadi ini berhubung ini jaraknya lumayan deket jadi lumayan lah kemarin gua dapat 10 gitu 10 mbps lah dari total 20 mbps terus gua turunin pakai gua pakai router TP-Link MR berapa gitu lupa nanti gua jelasin cara settingnya Nah ini gua gambarin skemanya dulu Nah ini rumah gua lantai 2 Terus gua taruh di atap Ini roternya Jadi gak butuh tiang panjang ya guys Gue cuman pakai tiang 30 cm udah cukup Nah di sini ketinggian tiangnya gua pasangin 12an meter Oke untuk settingan access point Langsung saja kita ke laptopnya Nah ini untuk setian access point Kita langsung konekin ke tenda Yang kita pasang sebagai access point Tenda ini default nama defaultnya Nanti kita ganti Kita konekin dulu Ini tanpa LAN juga Kita cek Oke udah connect Dan belum ada internet ya guys Langsung saja kita ke IP addressnya nya masih default juga 192.168.2.1 ya guys Kita enter untuk nama adminnya admin dan passwordnya masih sama admin juga oke langsung ke ini aja langsung ke quick check setup nah ini AP, I this mode the device create a wireless network based on the current wired network oke jadi kita pilih ini karena kita bahas di mode asus point ini pakai kabelan ya guys jadi enak, nah ini nama ini ya tenda kita kita ganti aja AP gitu AP asus point terus channel satu aja channel satu boleh security mode-nya kita pakai WPA2 PSK TKIP AES jangan lupa ini sandinya biar mudah gua kasih ini aja sandinya kalau sandi terserah kalian bisa kalian ganti sesuka kalian biar mudah diingat terus kita klik save nih terus save oke kita tunggu sistem rebooting-nya sampai selesai selesai jadi proses selanjutnya kita sambungin kabelan dari POE ini ini kabelan Mana? kabelan di sini ya Bentar. Aduh fokus Oke kabelan nah yang biru ini ke modem wi-fi kalian dari sumber nih colokin aja ke modemnya di LAN 1 atau LAN 4 nah colokin aja dan untuk proses selanjutnya kita setting TENDA 03 nya yang dipasang di rumah kita oke langsung saja kita setting baik jadi selanjutnya kita setting router yang di rumah kita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 satu Oke okay. ini HP itu defaultnya tenda masih sama juga admin admin Oke okay. jadi kita setting buat yang mode klien jadi yang di <tuh>. sumber dekat sumber itu kita tadi setting WSP nah sekarang kita ke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 jadi bukan password untuk ini oke okay. udah seperti itu ini channel 11 kita rubah ke channel 6 next 21 masih itu oke okay. next kita next save kita tunggu prosesnya oke okay. sudah selesai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 balik ke komputer lagi Oke okay, kita cek oke okay, sudah terhubung dapat internet akses kita coba lagi Oke okay, dapat ya dapat sinyal sekarang kita meset selanjutnya kita setting Router yang ke ini ya guys ke rumah kita yang di bawah Oke kita pergi karena gua pakai TP-Link MR320 ini IP address defaultnya 192.168.0.1 password defaultnya itu user kalau gua udah gua rubah Oke okay, sudah masuk Karena tadi gua login di HP gua bisa dua gadget ya guys buat login no thanks Oke okay, untuk settingannya Di router gua router tlmr3420 oh iya ini 3420 Kau pakai router tp-link langsung saja quick check setup nah ini select your timezone klik aja Jakarta ini pilihannya Jakarta karena gua di waktu Indonesia bagian barat terus next terus ini gua pilih wireless router mode oke okay centang aja harus router mode. Terus next pilih dynamic IP. Jadi biar otomatis IP dynamicnya biar enggak nyetting. Kalau static nanti ribet karena harus menyer, apa? Nyetting lagi. Oke, okay, next. Don't clone MAC address nih kalian ini yang ini aja. Terus next. nah ini nama Router kalian bisa kalian ganti. Ini RT06 nih gua kasih nama ini. Terus passwordnya ini. Ini Apple Wireless. Nah ini kalian checklist. Oke, okay, next. Nah ini udah bener dicek lagi. Oke, okay, terus kita save. Nah ini proses. Tunggu sampai selesai. Oke, okay, next jadi udah segitu doang. Tes internet connection, jadi kalian tinggal tancepin kabel LAN ke uh, POE-nya ini, ke POE yang ini, ke router tenda, ke router tenda kalian, ke router tenda yang di rumah ya. Oke, okay. jadi cukup lumayan mudah, guys. Oke, okay, sekian kalau ada kekurangan. Ya biasalah, aku gak pinter-pinter amat Dan kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di komentar And ciao